Ini Bapak cerai. nanti kita mau orang. Ya, kita mobilnya Bap panjang. Bapak, mobilnya bapa? Bapak panjang. Iya. Eh, ini, begitu. Mantah. Oh. Oh. oh, Bapak. Mobilnya oh, terlalu besar. Bapak. Ya. Bapak. Ya. Hati-hati kita, dek. Ya, habis ni, kita antar pulang. Mobilnya panjang! Baru kita... Baba! Ba baba mobilnya panjang! Iya, panjang sekali. Ba baba, hmm. ini pasal habis misalnya itu. Ya? Ya. Ini perjebak hmm. dia. Nanti habis ni, kita cari ber... mobil apa? Ba lagi, dek. Baba, baba mobil ini pun jebak dia. Perjebak dia, dek. Perjebak dia, dek. Hmm. Okey, teman-teman. Oh, mobilnya sudah dapat. Baba. Kita hampir ini pulang Aba. dulu. Nah, lalu biar, kita, cari aja apa aja? Ini kita cari mobil papa sendiri. Habisnya kita cari mobil apa deh? biar oh. aja sendiri dia. Iya. Ya, Kendi ya. satu. Bisa. Hati-hati deh. Wow! Jalannya panjang. Ya, lewat mana deh? Sini-sini. Oke, deh. Oh iya jembatan panjang ya. Baba. Ha. Nah. Berhenti dulu. Kenapa berhenti? terbentar. Oh, oh gila. Mobilnya apa nih? Bos. Bisa ini bagus sekali. Busnya bisa lagi jalan. Iya busnya. Bapak tinggi tak. sekali. Ada ada ada. Bapak. Sudah ada kapal deh. Bapak tinggi sekali, gila. Iya. Bapak kapal itu nggak bisa naik. Nanti kita naikin. Nanti kita jemput kapal itu. Nggak bisa naik dia. Ya. Oke okay, Keterbawaannya enggak yeah. ada, yeah. dong. Iya,